Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini bersama gua di channel Mainin. Kali ini kita akan membahas film trilogi The Maze Runner. Film ini memiliki tiga sequel yang akan kita bahas semua sequelnya. The Maze Runner adalah sebuah film trailer aksi distopia fiksi ilmiah Amerika di tahun 2014 yang disutradari oleh Wes Bell. Dan film ini berdasarkan novel dengan nama yang sama buatan James dasner pada tahun 2009. Film ini menceritakan sekelompok anak muda yang menjadi bahan percobaan WICAT atau disingkat WCKD. WICAT. WICAT atau WCKD ini adalah sebuah organisasi yang awalnya dibentuk untuk menemukan obat untuk flare. Setelah pelepasan virus flare yang disengaja sebagai sarana pengendalian populasi. Dan anak-anak muda ini adalah orang-orang terpilih yang kemungkinan memiliki DNA alami untuk membunuh virus flare ini. Seperti apa rangkumannya? Tapi sebelumnya gue ingetin lagi ke kalian kalau video ini mengandung spoiler. Jadi siapkan kopi, bawa cemilannya jangan lupa bakar di rokoknya. Kalau sudah, saatnya kita lanjut. Di film pertama, kita akan diperlihatkan seorang pria bernama Thomas yang baru saja dikirim ke glad GLAAD adalah sebuah tempat pengasingan anak-anak muda pilihan yang dikelilingi sebuah tembok tinggi dan di balik tembok itu merupakan sebuah labirin raksasa. Di GLAAD ini, mereka terbagi menjadi beberapa kelompok sesuai dengan tugasnya masing-masing. Dan dari semua kelompok, yang paling terbaik adalah sebagai seorang runner. Karena, hanya runner yang boleh masuk ke labirin di saat labirin ini terbuka. Dan Thomas pun penasaran dengan apa yang berada di balik labirin setelah melihat Min Ho dan Ben keluar dari labirin. Dan Thomas memutuskan ingin menjadi seorang runner. Greenie, huh? Namun untuk menjadi runner tidak akan semudah itu karena labirin akan terus berubah bentuk setiap waktu. Setiap orang yang dikirim ke Glade mereka semua hilang ingatan. Bahkan mereka tak tahu siapa namanya sendiri. Namun semua akan kembali setelah beberapa hari. Begitu juga Thomas yang lupa dengan dirinya. Namun dia kembali ingat namanya setelah melakukan pertarungan dengan pemimpin Glade bernama Gali. Siangnya Thomas sedang ke hutan. Di sana dia diserang oleh Ben. Yang ternyata Ben sudah terjangkit virus flare saat pergi ke labirin bersama Minho sebelumnya. Dan orang yang terjangkit akan berubah menjadi skort atau kita sebut saja zombie ya biar mudah. Dan agar orang-orang di GLAD selamat, setiap mereka yang terjangkit harus diusir dari GLAD. Suatu hari, orang-orang di GLAD sedang menunggu kedatangan para runner. Namun, sampai labirin akan tertutup, baru terlihat kalau Minho sedang menarik runner lain yang terluka. Demi rasa kemanusiaan, akhirnya Thomas mencoba masuk untuk membantu. Namun, saat Thomas masuk, labirin tertutup dan terpaksa Thomas dan Minho bermalam di labirin. Yang ternyata di dalam labirin itu dihuni oleh makhluk laba-laba raksasa bernama Griver yang siap menyengatkan virus flare pada mereka. Akhirnya Thomas dan Minho selamat setelah menjebak Griver di labirin yang menutup dan membuatnya terjepit dan mati. Setelah kejadian itu, orang-orang di dalam Glade mengangkat Thomas sebagai Runner meskipun ditentang ditentanggali si pemimpin karena telah melanggar aturan untuk tidak masuk ke labirin kecuali Runner. Suatu hari, seorang wanita pertama dikirim ke Glade, dia bernama Teresa. Dan di hari itu juga, Thomas memutuskan untuk kembali ke labirin untuk mencari informasi dari Griefer yang dibunuhnya sebelumnya. Di sana, mereka menemukan kalau Griefer merupakan sebuah robot yang diciptakan oleh Wisikidi atau Wicked. Suatu hari, Minho memperlihatkan sebuah pemetaan dari labirin yang telah ia buat selama menjadi runner. Minho mengatakan kalau tidak ada jalan keluar. Namun Thomas tetap percaya kalau ada suatu jalan di luar sana. Dan Thomas dan Minho pun kembali mencoba mencari jalan keluar di labirin. Dengan bantuan alat yang mereka temukan dari tubuh Griefer sebelumnya. Akhirnya... Mereka menemukan sebuah jalan rahasia yang kemungkinan bisa membuat mereka keluar dari labirin itu. Namun, waktu tidak cukup untuk melihat lebih dalam, karena labirin mulai bergerak dan berubah. Akhirnya, Thomas Derminho memutuskan untuk kembali ke GLED. Malamnya, mereka mendapat serangan dari Grieffer yang masuk ke GLED dan membunuh salah seorang di antara mereka. Dan hal itu membuat Gully marah dan menyalahkan Thomas karena telah mengganggu Grieffer. Dan akhirnya Gali mencoba mengusir Thomas dari Glen. Namun hal ini membuat mereka terpecah menjadi dua kubu, yaitu kubu Thomas yang mencoba menembus labirin dan kubu Gali yang selalu mengikuti aturan dengan tidak mengambil resiko. Akhirnya Thomas and friends jadi kayak film kereta api. Akhirnya Thomas dan timnya pergi masuk ke labirin dan menuntun mereka menuju pintu keluar. Namun saat sampai di pintu terakhir, mereka diserang oleh griper. Beberapa di antara mereka menjadi korban yang tewas. Sedangkan Teresa mencoba membuka jalan dengan kode urutan labirin. Dan akhirnya pintu pun terbuka dan mereka selamat dari graver. Dan benar saja, mereka berhasil keluar dari labirin dan mereka berada di sebuah tempat yang terlihat seperti sebuah laboratorium. Di sana mereka menemukan sebuah rekaman dari pemimpin wicket bernama Eva Page. Dan memperlihatkan keadaan bumi saat ini termasuk virus flare yang menyerang otak dan membuat mereka yang terserang berubah menjadi zombie. Dan juga Eva meminta maaf karena telah gagal mengembalikan dunia ke keadaan normal. Dan terlihat Eva pun melakukan bunuh diri. Hal ini dilakukan agar membuat Thomas dan timnya merasa kalau Wicked adalah organisasi yang baik. Saat mereka akan pergi, mereka dihadang gali yang ternyata juga berhasil keluar dari labirin. Namun Gali mendapat sengatan dari Griver. Gali yang marah kepada Thomas mencoba untuk menembak Thomas dengan pistol yang ia bawa. Minho pun berhasil menancapkan tombaknya kepada Gali, membuat Gali langsung tersungkur. Namun tembakan Gali mengenai salah seorang dari tim Thomas bernama Jack. Dan tak lama sekelompok pasukan datang menjemput mereka. Dan akhirnya Thomas dan tim harus meninggalkan Jack dan Gali di ruangan itu sedangkan mereka dibawa dengan sebuah helikopter dan tujuan mereka adalah markas organisasi Wikicide atau Wiket yang akan diteruskan di film selanjutnya. Nah di film kedua ini mereka berada di pusat dari perusahaan Wiket. Di sana mereka disambut oleh Johnson. Setelah mereka sampai Thomas dan tim mendapatkan tes kesehatan. Setelah itu mereka dibawa ke kantin. Sebelum lanjut, gue perkenalkan dulu satu persatu tim dari Thomas ya. Ada Thomas, Minho, Newt, Frypen, Winston, dan seorang anak baru yang mereka kenal di sana, bernama Aris. Aris merupakan pemuda yang berasal dari labirin lain. Tak lama, Jensen datang dan mengumumkan orang-orang yang menurutnya terpilih untuk dibebaskan. Setelah itu, Thomas dan timnya dibawa ke kamar mereka, kecuali Teresa yang masih menjalani tes. Malamnya, Thomas didatangi Aris yang menyelinap melalui lubang udara dan mengajak Thomas melihat suatu tempat karena Aris merasa ada yang aneh dengan tempat itu. Dan setiap orang yang dipanggil Johnson untuk dibebaskan sebenarnya tidak benar-benar bebas. Dan keesokan harinya, setelah beberapa orang dipanggil Johnson, Thomas menyelinap, namun penjaga menahannya dan terlihat sedikit perkelahian di sana. Namun bukan itu tujuan Thomas, karena Thomas hanya ingin mengambil kartu untuk membuka semua pintu di markas wicket. Malamnya, Aris kembali datang, dan Thomas langsung mengikuti Aris. Mereka masuk ke sebuah ruangan yang ternyata berisikan orang-orang atau mereka yang sebelumnya dipanggil Johnson untuk dibebaskan. Yang ternyata Aris benar kalau mereka tidak dibebaskan. Di sana, Thomas juga melihat Eva dan Johnson sedang mengobrol. Dan ternyata video rekaman Eva bunuh diri di film sebelumnya merupakan fakta Dan Eva meminta kepada Johnson untuk segera mengurus Thomas dan tim untuk menjadi percobaan berikutnya. Thomas pun langsung kembali ke kamar dan mengajak teman-temannya untuk kamu. Tak lama Johnson dan pasukannya datang namun Thomas dan timnya sudah berhasil keluar. Dan terjadilah kejar-kejaran antara pasukan Thomas dan pasukan Johnson. Thomas juga menyelamatkan Teresa dan membawanya bersama mereka. Singkat cerita, akhirnya Thomas dan Tim berhasil keluar dari markas Wicked. Dan tentu saja membuat Janssen marah dan menyuruh pasukannya untuk melacak dan mencari keberadaan mereka. Mereka masuk ke sebuah gedung yang sudah rusak untuk beristirahat. Namun mereka dikejutkan oleh sosok skor atau zombie Dan mereka pun harus kabur dari kejaran zombie yang tak terhingga Mereka pun berhasil kabur Namun salah seorang dari mereka yaitu Winston Mendapatkan luka di bagian perut akibat cakaran zombie-zombie ini Kesokan harinya mereka melanjutkan perjalanan Dan terlihat pasukan Wicked terus mengejar mereka Setelah berhasil lolos mereka kembali melanjutkan perjalanan namun Winston yang sebelumnya kena serangan zombie mulai berubah dan Winston pun meminta mereka untuk membunuhnya. Namun Newt memberikan pistolnya ke Winston agar Winston melakukannya sendiri dan mereka pun kembali melanjutkan perjalanannya. Malamnya saat sedang istirahat mereka dikejutkan oleh sebuah badai dan mereka pun langsung mencari perlindungan ke sebuah gedung. Namun di gedung itu ternyata juga ada zombie. Namun zombie-zombie itu terikat rantai. Tak lama, datang seorang wanita bernama Brenda. Brenda pun mengajak mereka untuk menemui George, pemimpin dari pasukannya Brenda. Di sana, Thomas mengatakan ingin mencari Right Arm. Right Arm merupakan organisasi yang memerangi Wicked. Keberadaan mereka sangat rahasia dan sulit untuk ditemukan. Tak lama, Johnson dan pasukannya datang dan demi menyelamatkan Thomas dan timnya, termasuk anak angkatnya Brenda, George pun menghancurkan gedung itu sehingga Thomas dan pasukannya bisa selamat. Namun di jalan kembali mereka bertemu dengan para zombie dan terus mengejar mereka. Setelah mereka bebas, mereka pun melanjutkan perjalanan. Namun yang tidak mereka sadari, Brenda terkena serangan zombie. Singkat cerita, sampailah mereka di zona A tempat di mana orang-orang yang selamat dari virus flare. Di sana mereka bertemu dengan seorang bernama Markus. Markus merupakan informan penting untuk mencari tahu keberadaan Ray right Arms. Dan Markus memberitahukan keberadaan Ray right Arms setelah dihajar oleh George, yang mana keberadaannya di sebuah pegunungan. Mereka pun berangkat menggunakan sebuah mobil yang mereka ambil dari Markus. Namun di tengah jalan mereka terhenti karena banyak mobil-mobil tak bertuan menghalangi jalan mereka. Tak lama, mereka mendapat sebuah tembakan dan membuat mereka harus berlindung. Namun George dan Thomas tertangkap oleh dua orang wanita yang menggunakan senjata. Yang ternyata, Aris mengenal mereka. Karena wanita-wanita ini satu glad atau satu labirin dengan Aris sebelumnya. Dan akhirnya mereka pun selamat. Dan membawa Thomas dan timnya menemui Rekan. Di sana terlihat, Brenda mulai tak sadarkan diri. Dan salah seorang pasukan right arm ingin menembaknya. Namun Thomas menghalanginya. Tak lama datang seorang wanita yang mereka anggap dokter. Sang dokter mengenal Thomas. Thomas yang tidak tahu apa-apa menanyakan kepada sang dokter. Dan sang dokter mengatakan yang intinya kalau Thomas di dulunya merupakan bagian dari Wicked. Kemudian sang dokter memberikan obat untuk memperlambat pertumbuhan virus di tubuh Brenda. Dan sang dokter mengatakan obatnya hanya berasal dari enzim yang kebal. Singkat cerita, akhirnya Brenda mulai kembali pulih. George sangat berterima kasih kepada Thomas karena telah menyelamatkan Brenda. Namun, kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama. Pasukan Wicket pun datang setelah sebelumnya Teresa memberitahukan keberadaan mereka melalui alat pelacak yang tertanam di kejahatan. Dan terjadilah perang antara pasukan Wicket melawan pasukan Ragnar. Namun, senjata yang mereka miliki tidak mampu mengalahkan kecanggihan senjata pasukan Wicked, dan tempat mereka pun hancur luluh lantak. Mereka pun dikumpulkan dan bersiap untuk dibawa kembali ke markas Wicked. Namun, Thomas melakukan perlawanan, dan mereka pun berhasil lolos dari penangkapan pasukan Wicked, kecuali Minho yang kembali tertangkap. Dan setelah kejadian itu Thomas pun bertekad kembali ke markas Wicked untuk menyelamatkan Minho Dan juga menghancurkan Wicked selamanya Dan tentu saja teman-teman Thomas tak akan membiarkan Thomas pergi sendirian Dan pasukan Red Arm pun juga akan membantu Dan seri kedua dari trilogi ini pun berakhir di film ketiga atau sequel terakhir ini, film dimulai dengan pengajaran sebuah kereta api yang merisikkan tahanan di cat. Thomas berniat untuk menyelamatkan Minho yang berada di salah satu gerbong kereta tersebut. Setelah berhasil membajak kereta, Thomas berhasil melepaskan lima gerbong terakhir, dan berhasil mengangkat sebuah kontainer menggunakan sebuah helikopter. Namun ternyata, usaha mereka sia-sia. Karena kontainer yang mereka bawa, bukan kontainer yang didalami terdapat Minho. Karena Minho berada di gerbong lainnya. Mereka pun memiliki tempat berlindung sementara di sebuah pesisir pantai. Malamnya, Thomas berniat untuk pergi ke markas Wicket sendirian. Namun di sana Frypan dan Newt sudah menunggu Thomas dan akhirnya mereka bertiga melanjutkan perjalanan. Namun di jalan mereka dicegat oleh skor atau zombie dan mereka pun langsung tancap gas. Namun mobil yang mereka gunakan terbalik. Mereka pun melanjutkan perjalanan dengan jalan kaki. Namun, mereka terkepung oleh puluhan zombie yang berada di sana. Tak lama, Brenda dan George pun datang. Dan akhirnya, Thomas Newt dan Freypan bisa selamat. Singkat cerita, sampailah mereka di pinggiran markas Wicket. Di sana, mereka harus berdesak-desakan dengan orang-orang yang demo di depan markas Wicket. Thomas dan timnya ketahuan melalui kamera yang tersebar. Dan Jensen pun berniat membunuh mereka. Dengan senjata yang terpasang di gerbang wicket. Mereka pun berlari menghindari tembakan. Sampai akhirnya, Thomas dan pasukannya diculik oleh segerombolan orang bertopeng dan membawanya ke sebuah tempat. Setelah sampai, Thomas pun mencoba melawan pasukan bertopeng itu. Dan salah seorang dari mereka membuka topengnya yang ternyata gali. Yang selamat karena disengat griefer dan tombak Minho di akhir film pertama sebelumnya. Kemudian Gali membawa mereka untuk bertemu pemimpin di kelompok itu. Pemimpinnya memiliki tubuh yang sebagian hampir menjadi zombie. Dan membutuhkan enzim untuk memperlambat proses virus menguasai tubuhnya. Karena dia adalah satu-satunya yang tahu bagaimana cara masuk ke weekend Si pemimpin pun memberitahukan kepada Thomas, namun hanya dua orang yang boleh pergi. Dan sisanya menjadi jaminan untuk Thomas agar kembali. Akhirnya Thomas dan Newt pergi ditemani Gali untuk memantau. Sekembalinya mereka, terlihat kalau Newt mulai bertingkah aneh. Emosinya mulai tak terkendali. Namun Newt mencoba untuk menahan diri. Kesokan harinya, Newt memberitahukannya kepada Thomas kalau dirinya telah terjangkit virus flare. Di markas wicket terlihat Minho sedang bersama Teresa. Minho yang merasa dikhianati Teresa langsung menyerang Teresa dan berhasil mengambil sebuah kunci. Namun Minho kembali dilumpuhkan oleh penjaga. Dan di sana Eva mengatakan kepada Johnson kalau virus sudah menyebar ke dalam markas. Dan dalam waktu sebulan semua orang akan terinfeksi. Dan hal itu membuat Eva mulai pasrah dan sampai detik ini masih belum bisa menemukan obat antivirusnya. Di tempat lain terlihat Thomas pergi menemui Teresa, Teresa yang melihat Thomas di keramaian langsung mengejar Thomas Nah ternyata Thomas sengaja memancing Teresa dan membawanya ke markas gali Di sana mereka menggali informasi dari Teresa <San> Teresa pun mengeluarkan semua chip pendeteksi yang berada di tubuh Thomas dan timnya Setelah selesai, Teresa kemudian dikembalikan namun Teresa diam-diam membawa sampel darah dari Thomas yang menempel di tisu bekas operasi pengeluaran chip sebelumnya. Teresa didampingi Thomas, Newt dan Gali yang menyamar menjadi pasukan Wicked dan berhasil masuk ke markas Wicked dan segera membebaskan tahanan. Dan tentu saja mereka mencari keberadaan Minho. Namun identitas mereka diketahui oleh Johnson. Namun Teresa akhirnya menyelamatkan Thomas dengan mendorongnya ke ruangan yang memiliki kaca pelindung anti peluru. Dan akhirnya Thomas dan Newt pun kembali selamat. Sedangkan Gali berhasil membawa semua tahanan keluar dari markas Wicked. Singkat cerita, Thomas dan Newt pun berhasil menemukan Minho dan mereka pun berusaha kabur dari kejaran Johnson dan pasukannya. Mereka pun terjebak di sebuah ruangan dan memutuskan untuk melompat demi meloloskan diri dari Johnson dan pasukannya. Singkat cerita dimulailah penelitian Teresa terhadap sampel darah Thomas dan benar saja, ternyata darah Thomas mampu membunuh virus flare dan hal itu membuat Eva cukup terkejut Di luar gedung terjadi perang antara masyarakat yang selamat melawan pasukan Wicked Newt yang terkena virus mulai berubah menjadi zombie Thomas yang tidak ingin lagi kehilangan temannya terus berusaha membantu Newt Newt pun mulai kehilangan kesadaran namun, dari pengeras suara terdengar suara Teresa yang menyuruh Thomas untuk kembali dan berjanji akan menyelamatkan Newt. Namun, sudah terlambat. Newt sudah berubah menjadi zombie dan menyerang Thomas dengan pisau. Newt yang kembali sedikit sadar akhirnya menancapkan pisau pada dirinya sendiri. Setelah kejadian itu, Thomas pun bertemu dengan Eva. Di sana, Eva mengatakan kalau Thomas bisa menyelamatkan mereka semua dengan kekebalan yang dimiliki Thomas. Namun Eva ditembak oleh Johnson yang merasa kalau Eva sudah melenceng dari tujuan utama mereka. Kemudian Thomas dibius dan dibawa ke ruangannya. Di sana sudah ada Teresa yang sedang mengambil sampel darah Thomas. Namun Johnson ingin menggunakannya untuk kepentingan pribadinya. Yang mana Johnson juga sudah terjangkit virus flare. Dan terjadilah perebutan antivirus di sana. Dan saat Thomas akan ditembak oleh Johnson. Dari luar gedung George menembak Basoka dan membuat tubuh Johnson terpental. Kesempatan itu digunakan Thomas dan Teresa untuk kabur. Namun Thomas mendapat satu tembakan di bagian perutnya. Thomas melemparkan sebuah benda ke arah Johnson. Johnson pun menghindar dan mengira Thomas meleset. Padahal tujuan Thomas adalah untuk menghasilkan kaca ruangan yang berisikan zombie. Yang langsung menyerang dan membunuh Johnson. Thomas pun selamat setelah dijemput George menggunakan helikopter. Namun Teresa jatuh dari gedung yang mulai runtuh. Singkat cerita, akhirnya mereka kembali berkumpul dengan orang-orang dari pasukan Red right Dan film pun diakhiri dengan sebuah surat dari Newt yang diberikan kepada Thomas sebelum dia tewas sebagai ucapan terima kasih dan kebanggaannya kepada Thomas. Oke, okay, itulah rangkuman alur cerita dari trilogi Mas Menurut gua, ini salah satu film terbaik yang wajib kalian tonton. Dan gua sendiri pun begitu sangat menunggu film ketiga mereka yang tayang tiga tahun setelah film keduanya. Dan setelah menontonnya, gue pun sangat puas. Yang mana, menurut kabarnya film ketiga diundur begitu lama karena Dylan O'Brien yang berperan sebagai Thomas mengalami cedera saat proses syuting terjadi. Dan tim film pun harus menunggunya sampai pulih baru proses pembuatan film dilanjutkan. Oke, terima kasih sudah mampir di channel Mainin. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel Mainin. Saatnya gue undur diri dan matane.